Yo, ada, Yo, bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini Mas Godik, Mas Aan lagi persiapan. Ini kacang mete, ini kacang merah. Nah udah lengkap, tinggal dimasukin plastik deh Makasih mama udah bantuin tugas sekolah Sama-sama ya. dong Masih pada semangat kan puasanya? Masih dong, kan tadi aku sahurnya udah minum susu kental manis, Friesen Kalau sahur memang kita harus mengawali dengan yang bernutrisi Oh iya mah, buat buka nanti aku boleh minta yang seger-seger manis gitu nggak Seger-seger manis, boleh banget tau nggak Dari kacang merah ini mama bisa bikin sesuatu yang enak banget. Oh iya? Es Barnebon dari Sumatera Selatan. Hah? Aku gak pernah denger tuh namanya. Boleh aku bantu ikut bikin? Boleh dong. Kita bikin sekarang aja yuk. Yuk. Yep. Yuk kacang merahnya kita bawa dulu ya kak. Oke. Okay. Pemirsa, es barnebon ini adalah minuman khas dari Sumatera Selatan yang menggunakan bahan utama apa? Tulur inget nggak? Kacang, kacang merah, merah. pinter. Oke, okay, kita masukkan air untuk merebus. Terus kita tambahkan garam. Kita biarkan airnya sampai mendidih dulu, baru kacang merahnya kita masukin. Siapin panci satu lagi untuk bikin sirupnya. Gula Sirup gula, betul banget lah bantuin mama ya Sekarang kita mulai menghias kayu manis dan juga daun pandan Ula mau bikin juga nggak Mau Kita bikin satu-satu ya Oke Lalu kita masukin es batu dulu Sekarang kita masukin kacang merahnya Ini namanya pacar Cina, siap pakai Nih, Cantik ya warnanya Sekarang kita mau masukin sirup gulanya yang Tadi udah kita bikin lah Nah sekarang untuk menambah cita rasa manis dan lezat yang menggugah selera Kita gunakan susu kental manis, frisian flag coklat Kesukaan ula, yuk Kita pakaiin yuk sekarang ini. Manis dan segarnya Es Barnebon dari Sumatera Selatan. Awali dengan nutrisi, akhiri dengan manis bersama susu kental manis Frisian Flag coklat. Eh, aduh. banget ayam gimana hari ini puasanya lemes nggak nggak dong, kan tadi pas sahur udah minum susu yang termanis fresh hebat. Mama tahu nggak tadi pas kita les mm -hmm. kita belajar tentang raja ampat tempatnya bagus banget loh boleh nggak kapan-kapan kita liburan ke sana? boleh, insyaallah ya ada kesempatan. Mama jadi punya ide nih, gimana kalau untuk takjil berbuka hari ini kita bikin hektar makanan khas dari sana, mau nggak? boleh, aku bantuin mama ya? boleh banget. yuk kita taruh tas dulu kita siap-siap siap, -siap. Yes, ya. udah dong kamu udah siap belum bantuin Oke okay, kalau gitu Nah pemirsa kali ini kita mau buat hektar Papua Barat kita langsung aja yuk kita masukin tepung terigunya lalu kita masukkan margarin kita aduk, Kak, adonannya Aku boleh, boleh banget Nih, Mama ambilin sendoknya Jadi kita aduk terus Sampai adonannya nggak lengket Lalu kita pipihkan Sampai rata menutupi semua permukaan wayang Kita pakai telur kuningnya aja yang kita pakai, Kak Lalu kita masukkan vanilla essence, sama kita juga masukin air hangat, kita masukkan susu kental manis version flag gold, kita tuangkan ya. Adonan di loyang ini mesti kita tusuk-tusuk sama garpu. Oke, sekarang kita masukin adonannya. Nah, sekarang adonan ini kita masukkan ke dalam oven untuk sekitar 45 menit lah ya, kurang lebih ya. Nah, udah jadi deh, Kak. Wow. Hmm. Ih, enak banget, Mas. Enak banget ya, udah jadi deh, Kak. Sekarang kita tinggal siap-siap untuk taruh garnish di atasnya biar lebih cantik. Ini dia, Hektar Papua Barat. Buat kita buka puasa hari ini. Ini dia, Hektar Papua Barat. Awali dengan nutrisi, ambil dengan manis bersama susu manis, Prussian Flag.